Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Risti Bilar. Sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe.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 Baiklah, bersahabat, untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Tentunya ada kabar spesial yang kita dapatkan ya. Ini langsung dari Bunda Lesti di case pribadinya. mengunggah video nih, yang momen semalam tuh. Wow, ternyata di belakang ada pembilar. Warga Konoha bersahabat jadi ya, bikin, tentunya kepo nih, lagi ngapain tuh, papap. -pap. Lagi memegang selimut di kasur, bersahabat ya. Dan kita lihat selalu juga kalimat yang diposting oleh Bunda Lestik Semalam ada papanya abang malu katanya tuh Hahaha ha, ha. aduh Masya Allah banget ya Dan ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh aku leslar love, lovers Papanya abang el ngapain sih katanya tuh ya Sambil emot ketawa nih persahabatan, Hingga komentar pun banyak sekali diberikan dari akun Sina Deva mengatakan, mau selimutan dia nggak jadi, katanya tuh dia, Mau katanya tapi nggak jadi nih. Ada juga tanggapan lain nih, dari akun UP6192. Disitu dikatakan, udah ada yang lagi siap-siap gelut, katanya tuh persahabatia. Ya. Warga Konoha nih dibikin travel ini persahabatia ya. dengan postingannya Bunda lesti. Ini luar biasa, apalagi lihannya sembun—senyum sendiri itu buat Masya Allah. Bahagia terus untuk kesayangan kita Inilah kebahagiaan yang luar biasa didapatkan oleh warga konoh Masya Allah Semoga Bunda Lesti dan Papa Bilar Apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan diberikan kelancaran Amin Kemudian bersama kita juga Ada unggahan dari igas e barunya Bunda Lelsty ini Penampilan yang sangat keren dan kece banget ya lagi promosi nih, Lesti Daily yuk. yang belum punya, persahabatnya. Lesti Daily-nya langsung aja cus, kalian harus borong nih persahabatnya karena. Outfit-outfit yang dipakai oleh Bunda Lesti ini Lesti Daily semua Dan terlihat sangat lucu dan menggemaskan Apalagi keren banget tuh dipakai oleh Bunda Lesti Ya sama-sama yang pengen banget nih stylenya sama Bunda Lesti Langsung aja kalian juga harus punya nih persahabat ya Brand-brandnya dari Lesti Daily Kemudian di disinginkan juga ya di kabar selanjutnya Ini ada info nih bahwa nanti jam 5 sore Bakal ada pijutan lewat channel Youtube Lestar Entertainment vlog terbaru akan di-up persahabatnya ini momen dimana Bunda Lesti dan Papa Bilar berada di Bandung menghadiri acara karnaval SCTV 32 tuh happy happy -an. dicimahi BBL jadi host TV Wow ini kejutan banget persahabatnya BBL jadi host TV itu Masya Allah dukung terus ya untuk karya-karya terbaik oleh selalu entertainment namun kita juga soft banget Kalimat komentar yang diberikan nih dari akun join8857 Disitu dikatakan Tim LS selalu buat konten-konten yang bikin kita happy Kadang lucu tertawa sendiri Kadang baper lihat kebahagiaan mereka Kalau konten yang disajikan kita pasti happy Jadi tugas kita sebagai fansnya Gimana caranya agar mereka seneng Dengan cara kita nonton konten mereka Kita naikin viewers mereka dengan banyak yang like, komen Viewersnya makin bertambah, tim mereka juga senang bahagia Karena konten-konten mereka kita suka, kita selalu dukung karya mereka Dengan cara Naikin Viewers Youtube Mereka yuk, semuanya kita selalu nonton kompak Naikin Viewers Kita selalu seling sama karya-karya yang lain Semangat lagi yuk, dukung karya mereka tuh bersama -sama yuk, sama-sama kita dukung apapun itu tentang layar selar Mudah-mudahan semakin banyak support, doa, dan dukungan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita apalagi persahabat ya, malam hari ini idola kesayangan kita sudah dipastikan akan hadir kembali sepaket di acara The Academy 5 Final Audition pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya jam setengah sembilan malam ini ada Rizky Pilar yang akan jadi host dan Lesti akan jadi juri malam hari ini jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai Tentunya tidak menyaksikan ya karena ini info resmi banget dari Bang Boreal Selaku manajernya Bunda Lesti dan Bapak Bilar Yuk sama-sama kita support yang terbaik Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebahagiaan dari Lesti dan Bilar Dan Alhamdulillahnya para selamatnya kita juga mendapatkan kabar gembira Untuk acara semalam ternyata ratingnya nomor 4 Tuh ada Akademi 5 Final Audition Di tanggal 15 hari Senin kemarin bersabat ya kita bangga patut kita tentunya bersyukur karena memang luar biasa terbukti banget dukungan dari lasal lovers luar biasa hingga rating pun ini di nomor 4 untuk acara di Academy 5 final audition di Indonesia Wow kita lihat persahabat ya info ini kita dapatkan dari review Novi dan ada kalimat juga yang dituliskan last night tanggal 15 8 2022 di Akademi 5 Live Indosiar semoga makin naik, bagus sih ya ratingnya semangat, yuk sama-sama kita support dan dukung yang terbaik untuk Lesby dan Bilar selanjutnya persahabat disimak juga ini ada cedukan vitamin juga kita dapatkan dari Kak Rivi yang foto bareng dengan BBL aduh siang persahabat ya dikasih vitamin oleh BBL, pokoknya tambah semangat, makin bahagia warga Konoha. Yuk, sama-sama terus support yang terbaik untuk Leslar kita juga mesti menunggu cidokan terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Dikot TV yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.